Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, shalatan ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ahuda ah amma Satu masalah Bisakah mengirimkan hadiah pahala dari suatu amal yang dilakukan umat Nabi Muhammad, kemudian pahala amal itu dikirimkan, dihaturkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagian kelompok? mengatakan itu batil yakni tidak boleh mengerjakan amal ibadah kemudian meniatkan pahala ibadahnya itu dihadiahkan untuk baginda Muhammad Rasulullah sebagian kelompok mengatakan tidak boleh dan haram bid'ah tetapi saya baca dalam dalam kitab Al-Mizanul Adil. Sebuah karya ilmiah yang berjudul Al-Mizanul Adil. Litamjizil haqqi minal batin. Karya Abdul Qadir Isa. Halaman 40-41. Beliau menukil. Dari satu kitab khasiyah Ibn Abidin. Hasiyah Ibnu Abidin, jilid 3, halaman 153. Dalil yang pertama yang menunjukkan boleh dan bisa nyampe menghadiahkan pahala suatu amal yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dihaturkan dikirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama adalah, di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin jilid 3 halaman 153 diceritakan di sini bahwasannya Abdul bin Umar melakukan menunaikan umrah tanpa ada wasiat dari Nabi Muhammad s.a.w. dan niatnya itu umrahnya mengumrahkan Nabi Muhammad s.a.w. setelah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal dunia ala tara anna ibn Umar apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Ibn Umar kana ya'tamiru anhu s.a.w. mengumrahkan Nabi Muhammad s.a.w. Umaran berkali-kali umrah. Ba'da mautih setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi min khairi wasiyah. tanpa ada wasiat. Yang kedua, wahaj Ibnul seorang ulama besar bernama Ibnul Muwafaq menunaikan ibadah haji 70 kali dan diniatkan untuk diberikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Ibnu saraj Ibnu lebih dari 10.000 Hataman Al-Quran diniatkan untuk Muhammad Rasulullah SAW kemudian menyembelih berkorban berkali-kali juga diniatkan untuk Muhammad Rasulullah SAW dalil pertama dalil kedua Al-Mizanul Adil Mengambil dari kitab Al-Fatawah Al-Hadisiyah Al-Fatawah Al-Hadisiyah Karya Ibn Hajar Al-Haythami Nomor 23 Yaitu Adanya firman Allah Rabbi zidni ilma Wahai Tuhan kami Berikanlah kami tambahan ilmu Ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW Rabbi zidni ilma Surat Tuhan 114 Nabi kita diperintah Allah selalu berdoa Supaya tambah ilmu Nah, tambah ilmu di sini Dijelaskan bahawa Dari ayat tersebut menunjukkan Ala anna maqamahu sallallahu alaihi wa Atas sesungguhnya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yakbalu siyadah menerima tambahan beliau menerima tambahan fil ilmi di dalam ilmu menerima tambahan dan pahala dan tambahan derajat-derajat yang lain martabat-martabat yang lain Wad dan tambahan derajat-derajat nah ini Nabi kita menunjukkan menerima tambahan entah tambahan ilmu atau tambahan pahala. Maka umatnya mengirimkan pahala itu. Nyampe pada Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti umatnya lebih tinggi daripada Muhammad SAW. Ini untuk membuktikan bahwa Nabi kita ini diperintahkan Allah. Rabbi zidni ilma. Berikan tambahan kami ilmu. Berikan tambahan kami Martabat, berikan tambahan kami kemuliaan. Berikan tambahan kami pahala. Kemudian, di dalam tafsir Ibnu Qasir sendiri, ini dalil kedua: tafsir Ibnu Qasir jidat lima halaman 281, ratus Diceritakan di sini bahwa Rasulullah SAW berdoa begini. Nabi kita berdoa, Allahumma manfaani bimakhluk ini. Ya Allah berikan kami manfaat dengan ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan pelajaran ilmu kepada kami. Wa'illimni ma'yanfa'uni Ajarilah kami, berikan kami ilmu Apa-apa yang bermanfaat bagi kami Wa'zidni ilma' Berikan tambahan kami ilmu Walhamdulillah ada kulihil Segala puji bagi Allah Keadaan apapun Nah, ini jelas Jelas Nabi kita membutuhkan tambahan ilmu Membutuhkan tambahan manfaat apa manfaat termasuk adalah orang-orang membaca Al-Quran, diniatkan Rasulullah pahalanya, orang bersedekah, orang korban Idul Adha, orang korban sudah kau apa, orang kemudian ya diniatkan untuk Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala. Dalil yang ketiga juga dikutip dalam kitab Al-Mizanul Adil dan yang ketiga mengambil dari kitab Sahih Muslim Sahih Muslim hadis nomor 6841 Nabi kita pernah berdoa di Sahih Muslim Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair hajelas nah, dan jadikan ya Allah kehidupan ini menambahi saya menambahi saya di dalam semua kebaikan jadi nabi kita ini memohon kepada Allah supaya detik per detik menit per menit jam per jam hari per hari dan seterusnya beliau senantiasa mendapatkan tambahan kebaikan tambahan pahala tambahan ilmu maka orang bersedekah orang melakukan tatawu, sudaka dan sebagainya melakukan ibadah baca Quran dan diniatkan pahalanya hadiah untuk Rasulullah bukan sesuatu yang bid'ah bukan sesuatu yang diharapkan tapi untuk merealisasikan cita-cita nabi ya Allah dan jadikan kehidupan ini menambah baik pada diri kami sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keempat juga dikutip dalam kitab Al-Mizanul Adil. Kitab Al-Mizanul Adil mengambil dari kitab At-Talsikh juga dikutip juga ada dalam kitab At-Talkhisul Habir At-Talkhisul Habir karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 4 halaman 1566 1567 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk ke Mekah dan melihat Ka'bah maka Rasulullah langsung mengangkat kedua tangan begitu masuk di lokasi Mekah, masuk lokasi masuk lokasi Masjidil Haram kemudian Ka'bah tampak apa doa beliau Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman ya Allah berikanlah tambahan kepada rumah ini Ka'bah tambahan dimuliakan tambahan diagungkan sekaligus dimuliakan nah kemudian doanya lagi wa mahabatan dan wibawa nah kemudian didoakan lagi wazid zid wa addama dan tambahkan, Ya Allah, orang yang memuliakan Kaabah, Wa'ad-dhamah dan mengagungkan Kaabah, Mimman hajjah awi itamarah. Misalnya ada orang yang haji atau umrah. Alangkah baiknya sudah sering sekali memberikan hadiah pahala untuk Rasulullah SAW juga ada tambahan doa dari dari Rasulullah Sallam di dalam kitab At-Talkhisul Habir ini yaitu beliau mendoakan di samping mendoakan Kaabah itu bertambah dimuliakan diagungkan dan wibawa wa mahabatan beliau juga menu, memberikan doa wa man wa dan tambahkan ya Allah orang yang memuliakan Kaabah wa dan mengagungkan Kaabah mimman baik itu orang yang menunaikan haji atau atau menunaikan ibadah umrah orang-orang yang memuliakan Kaabah berikan tambahan tasyrifan dimuliakan terkiriman dimuliakan wattaman diagungkan wamahabtan wibawa wabir dan berbakti nah ini jelas doa ada tambahan maka Siapa yang paling memuliakan Ka'bah dan siapa yang paling mengagungkan Ka'bah dan siapa yang paling sempurna manusia hamba Allah yang dekat dengan Ka'bah ya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini didoakan Semoga Nabi kita S.A.W. Muhammad Tambah mulia Tambah mulia Tambah diagungkan. Nah, maka kesimpulannya ialah Boleh uh, Kita Membaca Al-Quran Beramal Bersodakah Pahalanya itu Kita hadiahkan untuk Muhammad Rasulullah al Baca Al-Quran Baca solawat Baca kalimat-kalimat Tugibah Baca tasbih Ibadah sosial, ibadah fisik, ibadah materi, dan pahalanya kita hadiahkan untuk Muhammad Rasulullah, itu boleh karena menambah kemuliaan Rasulullah, salallahu alaihi Wasallam nah, Cukup dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, shalatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah huda. Amma Satu masalah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 Al-Mizzanul Adil Mengambil dari kitab Al-Fatawal Hadisiyah Al-Fatawal Hadisiyah Karya Ibnu Hajar Al-Haythami Nomor 23 Yaitu Adanya firman Allah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 Nah, tambah ilmu di sini Dijelaskan bahawa Dari ayat tersebut menunjukkan Ala anna maqamahu salawahu alaihi wasallam Atas sesungguhnya derajat Nabi Muhammad SAW Wa kimiliahu dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW Yakbalu siyadah menerima Tambahan beliau menerima tambahan fil ilmi di dalam ilmu, menerima tambahan wasabi dan pahala, was dan tambahan derajat-derajat yang lain, martabat-martabat yang lain, dan tambahan derajat-derajat. Nah, ini lebih kita menunjukkan menerima tambahan, entah tambahan ilmu.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 Dalil yang ketiga, juga dikutip dalam kitab Al-Mizanul Al Adil, dalil yang ketiga.